Halo sahabat-sahabat semuanya dimanapun kalian berada Salam dari saya YouTube Holong Tampu Bolon. Di sini saya akan menceritakan ataupun mengulas mengenai tentang ternak anakan bebek ataupun titiknya Saudaraku dimanapun kalian berada jadi di video kali ini saya akan menceritakan uh, mengenai ternak mulai dari bibit hingga akan sampai menjual ya. Jadi di video kali ini di video kali ini saya akan menceritakan semuanya. Saya akan mengulas semuanya cerita saya. Jadi Adapun kata kata kata saya yang salah nanti mohon dimaklum ya karena saya akan memulai secara monoton dan ini saya catat-catat semuanya mungkin apa kalian bergegas akan mulai berternak jadi kita singkul semua ceritanya jadi saya berternak 400 ekor bebek dikali 8000 sekitar uh, 3.200 harga per ekornya betina satu ekor ribu Jadi pakannya ataupun peletnya akhir-akhir ini meningkat harganya di bulan Agustus. 2 nah, bulan lewat harga pesaknya empat 400 .000. 60 atau delapan 480 lah Harga Persaknya peletnya Itu yang bagus Ataupun yang sedang Jadi Di video kali ini saya akan menceritakan Jadi harga pelet 02 nya sekitar 393000 tiga uh, Yang biasa aja Mungkin kalau yang agak bagus dia mungkin 400 ke atas harganya jadi harga dedaknya kalau di daerah saya ini di kilang harganya ada yang harga 4500 dedaknya per kilo ada juga yang harga 4200 per kilo jadi kalau obat lumpuhnya punya satu kotak itu harganya Rp 55.000 kalau yang vitaminnya Rp 60.000 jadi akan kita ceritakan mulai dari awal saya memperkenalkan 400 ekor bebek kita akan kalkulasikan semuanya berapa biaya, berapa keuntungan dan berapa total keseluruhannya Jadi pertama-tama saya akan menceritakan saya beternak 400 ekor. Harga per ekornya 8.000. Ribu. 8.000. Ribu. Jadi 8.000 ini dikalikan 400 sekitar 3.200.000. Jadi total pak jadi pakannya total pakannya saya kasih ke ternak saya ini 5 eh, sak selama hampir 1 bulan full oke? Okay. jadi harga per sak yang pertama baru datang baru tetas anak -an bebeknya sekitar 480an per saknya jadi harga pelet yang 02 nya ataupun pelet yang agak kasar harga 393.000 persak itu yang biasa mungkin kalau yang agak bagus 400 ke atas jadi saya gunakan ini persaknya dimasak sak 5 sak itu yang pertama tadi 480 yang kedua 393 yang ketiga lagi 393 yang ketiga lagi 933 jadi total yang seluruhnya yang 480 lah yang pertama yang yang halus. Jadi yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima kita totalkan dulu 393.000 yang yang empat sak itu. Jadi totalnya yang 5 sak. Jadi yang empat itu 393.000. ribu nah, yang biasa itu yang biasa yang yang empat karung, yang empat sak itu yang biasa peletnya. Jadi yang nomor satu itu tadi yang bagus jadi kita totalkan lah itu 2 juta 2 juta 52.000. nah jadi belum biaya untuk vitaminnya jadi vitaminnya itu perbungkus dia 55.000 satu bungkus ya untuk pernah saya jadi ciaminya satu bungkus juga 60.000 ribu nah, nanti kita total-totalkan ya Cuman ini hanya menyampaikan kita semua. Jadi kira-kira uh, yang 8 kali 400 itu tadi 3.200, yang peletnya yang 5 sak sekitar 2.52000. Jadi yang hostelinnya Ci sekitar sekitar Sekitar 119.000 Jadi, total keseluruhan biayanya sekitar mungkin saya akan saya kasih nanti di sini yang jelasnya, ya sekitar 5.577.000 lah semua biayanya selama satu bulan itu menternakkan saya 400 ekor 5.577.000 Jadi keuntung, keuntungannya akan kita ceritakan lagi ya. Keuntungannya pertama-tama bebek saya ini di diangkat oleh agen agennya bukan peternak yang datang ya. Peternaknya yang nelfon agennya, agennya yang nyari. Uh, peternak yang di sawah ya, ataupun macam kami muternakan di sawah ini, uh, agennya lah yang mengasih kami harganya. Jadi untuk agan, harga agennya ke ke peternak itu saya kurang tahu lah berapa dia untung ya. Jadi uh, pertama saya yang 400 itu 340 lah diangkat sekitar harga 27.000 dua puluh umur dua bulan kita taruhlah dua bulan setengah ataupun dua bulan dua minggu ya oke okay? jadi dua puluh tujuh ribu harganya dua puluh tujuh baru itu step pertama mengangkat Ternak ini mungkinlah, sekalian, amparat kita cetak. amparasi sih, mungkin lah ya. Jadi, perlu kita dengar-dengar dulu ya. Yang pertama diangkat 340, yang kedua diangkat 16 ekor, harganya 27000 juga. Yang ketiga tinggal tujuh 7 ekor lagi, itu pun campur sama tetangga ya. Itu pun diangkat harga 25000 jadi harga 25000 Jadi, yang yang harga... Uh, 320 e, eh, 340 ditambah 16, sehat kita totalkan 356 ekor lah. Harga 27, kira-kira kita kantongi uangnya 9 juta 612.000 9 juta totalnya yang 356 ekor yang 340 ditambah 16 jadi total, totalnya keseluruhannya 356 ekor kali 27 9612.000 baru ditambah lagi yang 7 ekor itu ya yang tab ketiga ya penjualannya baru habis totalnya itu harga perekornya yang tujuh ekor itu 25000 itu campur sama tetangga saya bilangkan kan 175000 ya jadi kita globalkanlah semuanya kita globalkanlah semuanya yang jumlahnya 300 300 300 berapa ya? 363 ekor. Jadi total semuanya 9.787.000. Itulah yang kita globalkan belum lagi modal kita ya. Nah, modal kitalah, modal kita yang tadi itu 5.577.000. Jadi Kita kurangilah 9.787.000 Dikurang 5.577.000 Jadi Kita kurangkan itu Hasilnya 4.210.000 4.210.000 Jadi itulah totalnya Lebih keuntungannya lebih keuntungannya 4 juta jadi mungkin dari sekilas saya berternak dululah saya yang paling untungnya dulu di bulan dulu bulan kira-kira bulan 4 lah dulu ini eh bulan-bulan 3 lah dulu yang, yang tahun yang bulan yang lalu ya ini bulan 8 saya mulai beternak mungkin dululah satu tahun itu dua kali panen jadi yang dulu saya menjual masih meningkat harganya sekarang turun karena PAP naik drastis dulunya harga-harga peletnya sekitar harga yang bagusnya Rp340.000 yang kalau 02-nya harga-harga contohnya rp jadi, mungkin dulu agak-agak, mungkin banyaklah untuk mungkin di bulan ini. Rastis turun ya, jadi semua peternak jangan pernah menyerah. Mungkin suatu saat nanti, mungkin harga-harga bebek yang kita angun yang di sawah mungkin tahun depan mudah-mudahan meningkat ya mudah-mudahan meningkat jadi di sini saya totalkan semuanya mungkin agak-agak kebingungan sendiri kita ya jadi kawan yang mau pemula yang sudah tuan-tuan ah, yang sudah tuan-tuan yang sudah lama beternak mungkin segini dulu penghasilan kita semuanya ya jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan dalam perhitungan saya ini perhitungan saya ini mulai dari seturun bibit hingga kita menjualnya ya. jadi mudah-mudahanlah di tahun depannya ada perubahan perubahan yang sangat praktis jadi kita pun semangat untuk memperternakannya jadi enggak sia-sia ya. Contohnya kalau kita panen tidak ada kegiatan. Mungkin beternak pun bisa kita lakukan. Nah. Mungkin sepintar pintar kita lah untuk membuat pundi-pundi rupiah itu apa? Apa? Saja yang bisa kita lakukan. Mungkin seluruhnya kita bisa membuat nah, kerja-kerja kisaran kita di perkampungan seperti saya ini ya jadi adapun kata salah kata-kata saya yang salah di video itu mohon dimaklumi ya karena saya karena itu sebatas pengetahuan saya saja mungkin kalian sebatas pengetahuan kalian mungkin lebih-lebih pantas diselah lebih-lebih tahu semua harga-harga yang saya Anjurkan di dalam ya, saya anjurkan di dalam video ini, oke hanya itulah sekilas info saya, salam dari saya, holong tampu bolon ya teman-temannya, jadi sekitar segitulah keuntungan saya, 400 tadi saya ternakkan mungkin sekitar sekitar 30 lebih lah khusutnya ya jadi di video kali ini saya mundur diri dulu ya teman teman ya. jangan lupa untuk selalu menonton video saya selalu untuk like, comment dan subscribe agar info dari saya yang menarik yang tidak menarik mungkin anda bisa skip karena saya untuk memperluas ataupun memotivasi kita yang lagi pengangguran ini seperti saya pengangguran jadi saya ber inisiatif membuat usaha ternak jadi inilah info saya mungkin di video kali ini bisa anda komen apa-apa saja yang bisa saya lakukan agar saya bisa lebih semangat lagi yang buat video-video terbaru dari saya Holong Tampu Bolon Mohon undur diri Oke okay. Jangan lupa ditonton lagi ya video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Semangat Semangat Pemuda Indonesia Remaja maupun pemuda-pemuda Indonesia Saya undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye.